Hai, welcome back to my channel, Viral Bugis. Kawan-kawan uh, sekalian, sesuai dengan tagihan teman-teman, bahwa perlu dibahas apa sih yang dimaksud dengan konten uh, reupload dan konten copyright. Ya. Jadi, uh, beberapa menit kemudian saya akan membahas apa yang dimaksud dengan konten reupload dan konten copyright. Tapi sebelum itu, teman-teman silahkan subscribe dulu agar tetap bisa berlangganan sekitar di channel viral bugis baik teman-teman sekalian simak video berikut ini check it out nah teman-teman itu -teman sekalian eh, yang menjadi pertanyaan barangkali Apakah konten copyright lolos monetisasi terlihat kedua Apakah konten re Juga bisa lolos monetisasi? Nah mari tahu jawabannya di video kali ini Tentunya yang pertama Saya akan jelaskan dulu Apa yang dimaksud dengan copyright Ya, Copyright Merupakan uh, Jenis musik Dan lagu Dan pada dasarnya akan memperlihatkan Teguran hak cipta tuh di, di, di, di konten kita Bahkan ada yang tersembunyi nah tapi yang tersembunyi itu pada akhirnya tuh juga akan kelihatan nantinya dan akan memunculkan teguran uh, copyright jika uh, sudah banyak view nya jadi konten-konten uh, uh, lagu musik yang dikompilasi dari konten orang lain tanpa izin uh, itu akan memunculkan konten uh, copyright jadi uh, memang kalau misalkan lagu atau musik diperhatikan tuh di konten itu kemudian kita ambil lagunya aja uh, kan tidak ada konten copyright muncul tapi pas diupload di punya konten kita nanti ketika 2000 view, 3000 view akan muncul tuh keterangan copyright. Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa bisa bermuncul? Kenapa tidak dari awal muncul? Ya, tentu ya ini jawabannya. Karena YouTube memiliki algoritma-algoritma baru menemukan kecocokan konten lagu musik tersebut. Jadi kalau misalkan hanya satu view, dua view itu kan belum belum muncul, tapi pada dasarnya ada juga uh, yang seperti produksi musik itu langsung muncul, muncul ya. Langsung muncul teguran hak ciptanya uh, apakah Uh, yang akan dilakukan uh, selanjutnya ketika muncul copyright seperti itu apakah ingin menghapus atau uh, mengganti uh, musik latarnya kan seperti itu ya jadi uh, itu itu yang pertama tuh konten copyright nah, terus uh, copyright itu bisa muncul dari mana saja nah yang, yang sering muncul itu dari produksi musik seperti misalkan uh, anda sering mengkompilasi lagu-lagu dari Noah, misalkan Noah ya. Jadi, tentunya Anda akan ditegur di situ. Ada produksi musik tersendiri, ya. Jadi, jadi untuk uh, screenshot akibat dari copyright, jadi Anda mungkin bisa lihat di sini. Ini hasil dari screenshot copyright. channel kita akan muncul seperti ini nah cukup ya jadi uh, konten copyright seperti itu itu teguran hak cipta yang muncul di channel deskripsi kita nah, kenapa ada yang bahkan yang tidak muncul nanti pada saatnya akan muncul jadi saya katakan bahwa semua lagu semua musik akan muncul copyright-nya. jadi hati-hati dalam kompilasi lagu ya seperti itu nah Uh, lagu dan musik apa yang tidak memunculkan pemilik ada nih solusinya? Ada yang pertama, lagu cover. Lagu cover inilah paling aman, seperti contoh ya. Uh, ada seseorang yang ingin mengcover lagu lagu Noah misalkan menghapus jejakmu uh, dari pencarian YouTube ya, seperti di atas. Anda mengketikkan menghapus jejakmu, misalkan ya. Uh, cover, uh, anda ambil lagunya uh, kemudian anda buat videonya anda gabungkan antar lagu cover uh, menghapus jejakmu dengan video anda itu aman dari hak cipta, aman 100% aman saya sering menggunakan itu ada sekitar 24 lagu dan musik yang sudah saya kompliasi dengan video 10 diantaranya kena hak cipta padahal pertama itu tidak kena hak cipta kenapa bisa? karena itu tadi alasannya algoritma YouTube baru menemukan kecocokan ketika viewnya sudah meningkat. Seperti dia itu konten ya, itu copyright. Nah, terus kalau reupload, apa reupload? Nah, kita lihat reupload ya. Konten reupload merupakan konten ID ya, konten ID teguran konten ID. Inilah yang paling berbahaya. Kenapa saya katakan dibanding dengan copyright? Konten IDI uh, itu bisa ditegur karena uh, mereupload uh, video dari TV, TV nasional, TV internasional, uh, atau dari film-film seperti film Avengers. Itu akan mengandung konten IDI teguran langsung, bahkan ada yang langsung untuk menghapus video kita, ya, atau dari aplikasi Instagram, Bigolife, Facebook, uh, atau semacamnya lah, seperti itu. Nah, video yang merupakan konten ID ini yang telah diupload di YouTube dan memiliki uh, lisensi. Jadi ketika teman-teman uh, menggunakan konten ID ini ya, tentu teman-teman yang pertama itu harus memiliki lisensi izin dari yang punya video. Kenapa saya katakan begitu? Karena di video itu kan ada keterangan CC dan standar lisensi nah kalau CC berarti si pemilik sudah mengiakan, tetapi YouTube belum tentu makanya hati-hati dalam menggunakan uh, konten reupload karena uh, reupload ini ada dua jenisnya juga sama dengan copyright uh, jenis yang pertama itu uh, ada langsung penghapusan dan teguran klermedi contoh ya Anda mengupload video film Avengers the Endgame uh, Anda pasti akan langsung ditegur silahkan menghapus karena itu adalah teguran claim ID langsung dihapus channel, eh, apa videonya terus yang kedua konten reupload tidak memberikan teguran namun telah ditandai oleh YouTube bahwa reupload ini yang paling bahaya di antarnya lainnya karena seorang youtuber ketika tidak ada teguran yang lanjut lanjut lanjut pada akhirnya pengejar monetisasi nah itu yang yang kemudian eh, ditolak karena konten reupload kenapa bisa saya punya contoh ya contoh video klaim ID uh, dan bagaimana cara membuat cara atau bagaimana cara kerja klaim uh, ID uh, ya jadi klaim ID itu uh, satu kali Anda membuat teguran video orang lain secara otomatis akan terekan terus jadi orang lain yang akan mengupload video yang sama uh, tanpa Anda mengklaim video ID orang itu tanpa Anda mengklaim di video orang itu itu akan secara otomatis menghapus kontennya, seperti itu ya jadi caranya pun seperti ini, coba lihat video di atas ini cara kerjanya, seperti itu ya, jadi, jadi uh, claim ini seperti itu, itulah dinamakan area upload nah uh, terus apa saja yang bisa lolos konten re-upload nah, tentu ada ya bukan bukan berarti konten re-upload tidak bisa tapi ada yang bisa lolos nah yang pertama, izin dulu sama yang video, ya Terus yang kedua, lakukan kompilasi. Kompilasi seperti ini. Pemotongan video original ada emotion ketawa, lanjut ada omission tersendiri, lanjut lagi. Itu namanya diedit. Kemudian ganti background jangan menggunakan background yang lama ya. Ganti background kalau perlu. Kalau perlu andalah yang berbicara. Contoh, video reaction masuk di mana? Video reaction itu masuk di area ya, upload ya. tapi Uh, pembagian videonya setengah-setengah, setengah muka Anda, setengah video Anda, seperti itu. Kalau mau lebih aman, seperempat video Anda adalah konten reaction itu muka Anda yang sepersekiannya Itu muka Anda jadi lebih besar, muka Anda itu lebih aman lagi karena kasihan dong ketika membuat konten reupload. Tetapi uh, toh, pada kenyataannya nanti ditolak seperti itu ya, teman-teman. Jadi, uh, dari pertanyaan awal, apakah konten reupload bisa monetisasi? Apakah konten copyright bisa lolos monetisasi? Mari teman-teman simpulkan sendiri eh, dari penjelasan saya sebelumnya. Jika ada pertanyaan, langsung di kolom komentar di bawah ini. Sekian, salam YouTube. Semoga berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi